Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channel-nya ya. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh.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 Nusa kerjain nyapu kamar ngapel sama sepualaman deh. Berarti Nusa dapat 20000 puluh ribu. Asek. tahu mah? Kan kerjaannya harus dibagi dua. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas dua ribu, cuci piring 2000 ribu, tuang sampah, kasih makan anta. Jadi berapa ya? Jadi 8000 ribu. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyakkan kanusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi dua. Gimana? Setuju! Hmm. Hmm. Terus. capek. <tik> <tik> uh, uh, uh, selamat Badan nusa jadi bagus semua nih. Kasihan mah. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Oh, ngerjain ini semua. Selanjutnya Assalamualaikum uh. Eh, apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara? Uma! Sudah selesai semua tugasnya. Udah dong, Umah. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah. Mau! Ih, eh, eh <tuh> jadi deh. Pokoknya, semuanya gratis buat Umah. <tuh> Masya Allah, Umah makin sayang banget sama kalian. Jangan <laughs>